Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kesayangan kita, channel Tiarapedia Menelusuri jejak kunjungan Hayamuru ke Blitar dan sekitarnya Kakawin Nagara Kartagama atau disebut juga Kakawin Desa Warnana Yang digubah Mpu Prapanca pada tahun 1287 Saka Sekitar 1365 Masehi merupakan syair dalam bahasa Jawa yang menguraikan keadaan Majapahit pada masa pemerintahan Prabu Hayamuruk dari tahun 1350 hingga tahun 1389 Masehi isi penting dari Kakawin ini adalah perjalanan Hayamuruk berkunjung ke daerah kekuasaan Majapahit khususnya yang ada di Jawa Timur perjalanan Hayamuruk tiap tahun yang Tan Mangka Mareng Pala Mareki Jong Hyang Acalapati Bakti Sadara Pantes Yan Panulus Dateng Rablitar wong Ichimur Isila Tulelegung Terjemahannya adalah Bila tidak demikian, Baginda pergi kepala memuja yang Hyang Acalapati Dengan bersujud, biasa juga terus ke Blitar dan Jawa Timur Mengunjungi Palah Candi Negara peredam Ugra Palah merupakan nama sebuah bangunan suci yang termuat dalam prasasti bertarik 1199 Saka Di Kompleks Candi Penataran, prasasti ini dikeluarkan oleh Raja Ceringga dari Kerajaan Kediri Berisi tentang peresmian sebuah daerah di dalam kekuasaan Kediri Yang dibebaskan dari pajak dan upeti untuk kepentingan sirap paduka batara palah Menurut para sarjana, yang dimaksud dengan pala adalah Candi Penataran. Candi ini ditemukan oleh Sir Thomas Stamford Raffles, seorang letnan gubernur jenderal Inggris yang berkuasa di Indonesia. Penataran ditemukan pada tahun 1815, namun hingga tahun 1850, candi ini belum banyak dikenal. Raffles bersama dengan seorang ahli ilmu alam bernama Dr. Horsfield mengadakan kunjungan ke Candi penataran dan hasil kunjungannya dibukukan dengan judul History of Java yang terbit dua cilid penelitian Raffles kemudian diikuti oleh para peneliti lain seperti Jack Crawford seorang asisten presiden di Yogyakarta Van Brower tahun 1828 Jung Hoon tahun 1884 Jonathan Rick tahun 1848 dan N.W. Hoppermans yang pada tahun 1886 mengadakan inventaris di kompleks percandian penataran candi penataran diresmikan sebagai kuil negara pada zaman raja jaya yang memerintah majapahit dari tahun 1309-1328 sampai 1328, pendirian bangunan suci pala dengan latar belakang gunung dimaksudkan sebagai candi gunung yakni candi yang diperuntukkan untuk memuja raja gunung Pemuja kepada Hyang Achalapati adalah pemujaan kepada Raja Gunung, Kirindra Tujuan utamanya adalah agar menghindarkan segala mara bahaya yang disebabkan oleh gunung Rabut Pala atau candi penataran adalah candi kerajaan yang telah disucikan sejak zaman kerajaan Kediri Hingga periode akhir kerajaan Majapahit Rabut Pala bukan merupakan candi pendarmaan. Karena kompleks yang luas serta fungsinya yang membentang sejak temuan prasasti pada tahun 1197 Masehi, periode Kadiri, hingga 1454 Masehi, periode kemunduran Majapahit Sebagai Salah satu dari tujuan perjalanan Hayam Wuruk, Rabut Palah juga banyak dikunjungi oleh pejiarah hingga awal abad ke-16. Salah satunya adalah Bujangga Manik yang termuat dalam naskah Sunda kuno. Bujangga Manik melakukan perjalanan ke beberapa tempat suci Hindu Buddha di wilayah Jawa bagian tengah maupun Jawa bagian timur di awal abad ke-16. Tidak hanya singgah, Bujangga Manik bahkan pernah tinggal di komplek Labut Palah selama kurang lebih satu tahun untuk mendalami bidang kesusraan dan memperdalam bahasa Jawa Setelah dari komplek rabut pala, Hayam Wuruk mengunjungi kawasan Bali Tar. Nama Balitar saat ini telah menjadi salah satu kelurahan di Kecamatan Sukarejo, Kota Blitar. Selain itu, nama Balitar sendiri juga disinggung dalam naskah perjalanan Bujangga Manik. Setelah perjalanannya dari Waliring dan Polaman, ia mengunjungi kawasan Balitar. Dari tinggalan arkeolog di Kelurahan Balitar juga terdapat kompleks makam yang diyakini oleh sebagian besar masyarakat Blitar bahwa salah satunya merupakan makam adipati Aryo Blitar. Di sebelah barat makam terdapat reruntuhan bangunan kuno yang disusun kembali. Di sebelah timur laut makam dulunya terdapat saluran air dari batu bata yang menghubungkan daerah utara dan selatan. Namun, sayang sekali kini saluran air itu telah tertimbun oleh rumah di atasnya. Dalam Kakawin Kertagama juga disebutkan adanya tanah perdikan, tanah bekas pajak dan upeti bagi desa Kapungkuran. Tanah tersebut hingga kini masih tetap digunakan sebagai nama duku Salah satu kawasan di Kelurahan Blitar yang letaknya di selatan makam Aryo Blitar berada Pada radius 500 meter ke selatan Dari kompleks pemakaman dahulu pernah ditemukan dinding batu kuno yang berfungsi sebagai dinding kolam Dan tiga jambangan yang terbuat dari batu adesit Kini kawasan tersebut telah berubah menjadi sawah Menurut Hopperman. Pada tahun 1913, si Disablitar masih terdapat tinggalan berupa kepala kala dan prasasti yang bertarik. Yang kini berada di Museum Nasional. Keberadaan tinggalan tersebut sebagian besar kini tidak dapat ditemukan kembali. Kemungkinan besar kawasan ini dulunya merupakan sebuah bangunan candi dan patirtan tanpa ada masa Majapahit. meneruskan lawatan ke Jawa Timur, Hayam Hayamuruk melanjutkan perjalanannya menuju kawasan Jimur. Nama Jimur hingga sekarang belum diidentifikasi keberadaannya, meskipun ada yang beranggapan kini bernama Duku Jelimut yang terletak di Kelurahan krep Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Di sebelah timur Duku Jelimut terdapat Desa Jatinom. Kecamatan Konigoro, Kabupaten Blitar Terdapat gundukan menyerupai bukit kecil Selain itu juga terdapat Arca berbentuk pertapa dan seorang wanita Yang letaknya di dekat sumber air Dengan dikelilingi berbagai pohon beringin